Guys, selamat pagi, welcome to my channel vlog. Pada kali ini, saya sudah ada di Jogja, lagi jalan-jalan pagi di Pantai Pemecah, Ombak Kulon Progo, Yogyakarta. Kita akan lihat keseruan kami vlog pada hari ini, bagaimana untuk siang hari. Oke, okay, saksikan terus. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. pojok kanan bawah yang warna merah ya. Oke, okay. kita akan lihat suasana di pagi hari di pantai pemecah ombak Kulon Progo. Adik, adik cable. Adik. tidak ada yang jual gorengan laut <tuk> ini tempat pemandian anak-anak Ya, yeah, kita di pantai <tuh -tuh> Yes, inilah rantai eh, pemecah ombak. Lihat, semudah. Oke, kita mau di ujung Pantai Kemecah Ombak Ini keseruan dari pertama Liburan Nataru Tahun 2021 Adik Itu guys, bisa kalian lihat ya ke sana di pagi hari pantai, uff uh, nah, ini batas pantai macau bagian ini. atau e, pantai gelagah oh cuacanya masih cerah di pagi hari. Ini pemandangannya. Pagi ini masih sepi Karena memang rumah Kami dekat pantai Oke okay guys Ini video singkat saya sih ya Tidak panjang Lihat suara ombak Di pinggir pantai Halo guys Ini kepen Kita lagi main di pantai Ya Ini Pasaran pantai di Blaga, Gomprogo karena masih pagi jadi masih sepi sekali. Belum banyak orang. Dan ini juga bukan hari libur ya. Gayanya bukan Sabtu Minggu. Oh. Sudah, dia ya sudah mulai Oke guys Cukup sekian jalan-jalan pagi kita Di Pantai Kelaga Di tahun 2021 Jadi beli Kuringan laut Undur-undur Oke guys Itu hari ini Perjalanan vlog saya Pagi hari ini nah, Ini mau Di mainan dulu ini namanya apa? Itu Deresa milih satu. umang-umang apa namanya? umang-umang ya? Umang. Kan? Aku nggak oh, dia <laughs> <laughs> mau dianya. Eh, no, no, no truk sampah barang. orang aktif kumang. Uh. Uh. ini mainan kumang. ini namanya kumang. mau nih? ini namanya kumang. Nah, ini dia. Oke, itu video kali ini sampai ketemu lagi di video saya berikutnya jangan lupa like, komen, subscribe pojok kanan bawah oke sampai ketemu di holiday berikutnya di jalan-jalan vlog saya di Jogja bye bye